Kita bakat-bakat ayun ayun ayun ayun Potong imut air saja milah the yang Come. Mm. In the streets, yeah, we walk through them Sudah menonton video ini? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa salam nama ibadahnya juga ya. Terima kasih.